Halo sobat berdiri dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam berdiri, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Irival Kediri Jawa Timur, oke sahabat berdiri dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya sahabat berdiri dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Big Game 1 jutaan yang lagi ready stock di Jaya Irival nah di samping saya ini sudah ada jenis senapan angin PCP Fusion 2760 dengan berbagai macam varian popor ya sahabat berdealer jadi untuk yang di sebelah kanan saya ini ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik hitam kemudian yang di sebelah kiri saya ini itu ada PCP Fusion 2760 dengan popor klasik coklat ya sahabat berdealer nah daripada kalian penasaran Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like share comment and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevel. Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas spesifikasi singkat beserta harga dari senapan angin PCP ini ya sahabat berdealer. Nah kali ini saya mau mengambil jenis yang senapan PCP 2760 dengan popor klasik coklat heksagon plus manometer ya sahabat berdealer. Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan Untuk berburu di hewan kecil sedang maupun besar ya sahabat bediler Akan tetapi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk berburu di hewan besar Seperti babi, biawak dan jenis hama yang lainnya ya sahabat pediler. Karena untuk uji power yang dihasilkan dari senapan PCP ini Sungguh luar biasa mantap dibandingkan dengan jenis-jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler Nah kemudian untuk... Eh, panjang laras dari senapan angin ini yaitu 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler dan untuk tabungnya ini terbuat dari bahan stainless dan untuk diameternya 27 mm dan ketebalannya sekisar 2,7 mm ya sahabat bediler, nah untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan ya sahabat bediler Nah oke lanjut untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP khusus yang mampu menampung tekanan besar hingga di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler Dan pastinya untuk uji power dan uji akurasinya juga luar biasa mantap dan akurat Nah untuk power dari senapan PCP ini bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler Oke lanjut ke bagian popor Jadi untuk popor senapan angin ini terbuat dari Bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki beberapa keunggulan Seperti teksturnya sangat lembut, kuat Dan juga kokoh ya Nah untuk popornya ini bervarian Warna klasik coklat dengan sedikit Balutan warna hitam ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilannya eh, Terlihat elegan dan Simple ya sahabat bediler Nah kita lanjut ke bagian visirnya Dari senapan angin ini Yaitu ada dua visir ataupun seringkali disebut dengan bidikan manual ya sahabat bediler jadi untuk visirnya ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler yang terletak di di ujung laras dan di depan chamber ya sahabat pediler. Jadi untuk jarak akurat dari visir ini bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler Dan ini yang terakhir untuk grendel dari senapan angin ini Terbuat dari bahan baja pilihan yang menggunakan sistem putar tarik hingga 5 tarikan Jadi semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan dari grendel ini Maka juga semakin lebih besar untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler oke sahabat beri yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.965.000 sahabat beri sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airif Warna untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, nah untuk variannya ada dua macam varian ya sahabat beri jadi ada yang klasik hitam dan klasik coklat ya sahabat bedilan nah bagi sahabat bidir yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airif Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bidir oke sahabat bidir semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bidir yang sedang mencari senapan angin terbaik di Indonesia oke sahabat bidir terima kasih untuk mendukung channel youtube ini jangan